Saat Bunda Lesti Kejora ini menghadiri acara Launching produk Zaskia Sungkar dan Laudia Bella, Wow, ini kejutan spesial untuk warga Konoha Bunda Lesti tampil menjadi modelnya Cantik dan anggun Masya Allah Bunda Lesti ya Selalu bikin kita kagum dan pastinya semua orang terpesona Melihat kecantikan Bunda Lesti Kejora Masya Allah momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar si komik dan kita lihat juga bersama di kalimat caption yang dituliskan meluber dah hari ini Masya allah banget ya vitaminnya meluber katanya tuh luar biasa kita simak juga di kabar berikutnya masih di akun instagram yang sama masih momen spesial persahabat Cidukan di acara launching produk Kak zaskia dan Kak Lovia persahabatnya Masya Allah Abang L selalu menjadi sorotan dan selalu menjadi pusat perhatian Luar biasa idola kesayangan kita Masya Allah Dan tentunya ini yang paling dikangenin oleh warga Konoha Melihat Abang L kembali tentunya tersenyum, kembali tertawa Masya Allah Abang Fatih Sehat, sehat dan semoga Idola kesengan kita selalu dilindungi Dari orang-orang yang tidak baik Di postingan ini pun tentunya Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya Dari akun Bunda alia, -Alia yang Mengatakan Masya Allah sirkel Bunda Keren dan hebat Sukses dan lancar segalanya Amin Kita lihat juga bersama di kalimat komentar selanjutnya Dari akun Lina Putri 56 underscore Wedding mengatakan Pinter banget Masya Allah, dia lihat temennya langsungnya apa gitu, padahal belum satu tahun umurnya, tapi cerdas banget ini bayi Masya Allah Abang. Kejutan spesial nih untuk semuanya, Abang Fatih kembali aktif dan kembali tersenyum, ini yang paling dikangenin dan pastinya selalu membuat kita bahagia. Kemudian persahabat cidukan di malam hari ini kembali cidukan Abang Fatih, Masya Allah Bang El, lagi dengan orang Bunda, emang Abang El ini aktif banget ya, Masya Allah, tentunya semua orang yang lihat gemes banget persahabat, kita doakan yang terbaik ya untuk Leslar, semoga apapun yang dilakukan. Apapun tentunya yang dikerjakan semoga selalu lancar selalu dimudahkan Amin ya robbal alamin. Kemudian bersama di Simbang juga ada potret bunda lesti kejora, masya Allah bunda El emang cantik banget persahabat ya kita salfok dengan kalimat yang diposting. Dedek sayang lesti kejora, makasih banyak ya supportnya. Luar biasa, kita terharu banget ya Besti Ayo dia handari, Masya Allah Ini keren banget tersahabat Meskipun fotonya hitam putih Tetap terlihat sangat cantik dan sangat anggun Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Dari akun Ibu Suliyati mengatakan Manisnya Bunda Lesti, Masya Allah Ada juga tanggapan dari akun 2.45 Masya Allah selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Amin. Mudah-mudahan Leslar dikelilingi oleh orang-orang baik. Kemudian juga persahabat dia disimak, ini ada sebuah postingan, kalimat komentar. Perhatikan bersahabatnya dari akun May. Ini langsung disematkan. Lesti ini definisi cewek yang serba bisa. Diajak susah, gak nyusahin. Diajak senang juga, nggak malu-maluin. Jadi, apa aja bisa dia mah? Masya Allah, Bunda Lesti nih, ibarat mutiara ditaruh di mana aja, dia akan tetap bercahaya ya? Kak, masya Allah. Tentunya idola kesayangan kita memang selalu menjadi kebanggaan pastinya untuk semuanya. Kemudian, bersahabat jadi simbang juga. Ini ada kabar yang sangat viral untuk warga Konoha persahabat dia ya. postingan Bapak Sandi Arifin sebagai pengacaranya Lesti dan Rizky Billar memposting yang dimana ini memposting kabar atau artikel yang menggiring opini tepatnya artikel ini mengenai seorang Rizky Billar yang numpang hidup dengan Lesti persahabat ya. tepatnya ini dari tribun jatim yang beberapa hari kemarin viral juga bersahabat yang karena diposting oleh Papa Billar ternyata idola kesayangan kita sudah membawa pengacara wow, sepertinya kertar ketir di tribun jatim bersahabat ya istrinya pasti mendukung banget karena berita yang tidak sesuai fakta dan berita yang mengada ada persahabat ya membuat Rizky bilar geram dan pastinya ini bakal ditindaklanjuti ditindak persahabat momen ini pun diunggah kembali oleh akun Abang Rizkor L kita simak di kalimat caption yang dituliskan Hai Hayolo kapok istrinya aja pasti gak terima kalau suami udah direndahin, diinjak-injak harga dirinya yang gak sesuai fakta Tuh persahabat ya Doakan mudah-mudahan prosesnya lancar dan mudah-mudahan ya tribun jatim juga Ini berpikir untuk memberikan berita yang real dan tidak berita yang tentunya menggiring opini Doakan yang terbaik, kita sebagai fans harus selalu support yang terbaik